Assalamualaikum teman-teman, saya kedatangan dua paket paket COD ini dari toko yang berbeda. Yang ini dari Shopee teman-teman, yang ini dari Shopee, kemudian yang ini dari Tokopedia, yang ini dari yang ini dari Tokopedia, yang dari Shopee, yaitu Clip on untuk konten teman-teman. Klip -teman. on HP yang bisa dicolokin. Kita unboxing bareng-bareng teman-teman. Kita unboxing dulu yang dari Shopee teman-teman. Dari Shopee. Dari Shopee ya. Kelihatan kita ya, bukan dari Shopee. unboxing trip on-nya. dibungkus rapi. Ada bubble -nya. Ini eh -nya seperti ini, teman-teman. Ini harganya agak murah sih ya. Kemudian kita unboxing yang dari Tokopedia dari Tokopedia teman-teman dari Tokopedia. Tempatnya agak bagus. Maksudnya bungkusnya juga. Gitu. Nah, ini harganya lebih agak agak lebih mahal dikit. Tapi murah lah, saya pikir gitu. Tampilan ininya dilapisi kardus lagi. tapi sebenarnya sama sih ya dalamnya nah ini ini tempatnya cuma ini beda beda merek teman-teman antara yang ini dengan yang ini nanti kita akan bandingkan kita akan lihat percobaan hasilnya dari kedua clip on ini perbandingan. Kalau dari CD-nya sih sama ya ini satu setengah meter panjang kabelnya satu setengah meter sama-sama satu -sama setengah meter. Kita buka dulu yang merek Lava Lava Air ini. Yang di Lava Air ini seperti ini bentuknya teman-teman seperti ini ya ada penjepitnya masih keras nih penjepitnya nih. Seperti ini. Cuma ini nggak ada, nggak di sini nggak tertulis mereknya yang Raffaier ya. Kemudian kita buka yang ini. Nah di sini ada buku petunjuknya yang jarang dibaca. <laughs> Saya pikir tadi dapat itu Nah ini yang seperti ini. Nah ini bedanya yang ini JT, JT yang JT ini dibungkus kapi main teman-teman JT ini ada ada ada ada mereknya di sini kelihatan ya ada mereknya bedanya yang fire enggak ada polos saja. ini polos apa-apa belum dipasang kali sininya ya Cuma yang yang ini be, perbedaannya yang ini bahannya plastik ininya penjepitnya plastik ya penjepitnya plastik kalau yang ini menjepitnya dari metal bahan metal tapi no problem hanya segeda, segeda menjepit cuma dari body ya body busanya ini yang ini lebih besar juga body yang ininya lebih besar kalau yang ini nanti kita lihat perbandingannya dari e, jenis suaranya yang dihasilkan saya tidak tahu apakah hasil dari rekamannya ya teman-teman nanti coba di diperhatikan sekarang kalau kalau yang lava air itu udah ada ininya teman-teman yang untuk kalau menggulungnya ya kalau belum kalau selesai digulung sedangkan kalau yang ini dia hanya dapat plastik ya dapat plastik yang untuk menggulungnya cuma dari body lebih besar seperti itu untuk panjang kita coba panjangnya apakah benar-benar real gitu sama panjangnya kita urutkan sama-sama ini kita urutkan Nah ternyata teman-teman Ternyata yang ini lebih pendek gitu Lebih pendek daripada yang lafire Saya udah urutkan ya teman-teman ya Udah urutkan Tapi berapa? apa ini lebih panjang kebetulan Ini kan kalau satu meter Satu meter kan sekitar segini Satu setengah yang ini ada bonus lah bahasanya panjang Uh, yang Lava Air ini agak lebih panjang sedikit. kita akan tes satu persatu. jadi teman-teman ini adalah suara suara saya yang agak agak besar. saya suara saya tanpa mic teman-teman. suara saya tanpa mic hasilnya seperti ini. suara saya tanpa mic ya. Nah ini adalah Kita coba colok Tes satu-satu Nah ini teman-teman Ini adalah Suara saya Dengan menggunakan Lafire Mikrofon Lafire mikrofon Ini menggunakan suara Dari Lafire mikrofon Ini saya menggunakan dari yang JT, ya teman-teman. JT -teman, yang, yang laga besar <tuh> ini adalah suara saya, lo Tes satu dua, semiliar, dua miliar. Nah, ini adalah suara saya menggunakan mic dari JT yang mana ini bagus. Ya teman-teman bisa Komen di bawah Ini sebagai ini Saya tidak di endorse ya teman-teman Saya tidak di endorse sama Kedua ini Ini cuma untuk referensi Teman-teman bisa Beli di toko online Harganya variatif Cuma yang ini sih saya kebetulan Dapat harga yang agak mahal Agak mahal yang ini mungkin bisa lebih murah Kayak yang ini sekitar Saya beli itu 19 ribuan gratis ongkir, ongkir kalau yang ini sekitar 35 ribuan 35 ribuan mana suaranya nah, suaranya yang lebih bagus teman-teman bisa nilai sendiri ini suara saya menggunakan seperti inilah suara saya Jadi, ini ketika suara menggunakan saya tanpa liar teman-teman menggunakan mic dari jt ini teman-teman seperti inilah su adalah suara teman-teman, suara di luar ruangan yang cukup bising ini. Saya coba ngeblok di sini. Ini tanpa mikrofon. Tanpa mikrofon. Suaranya seperti Tes satu miliar, 2 miliar, 3 miliar. 1 miliar bila bilang tes -on. Nah, ini saya menggunakan rekorder lapae, lap Saya menggunakan rekorder tulis ya di kolom komentar jangan lupa jangan bosan uh, menonton channel saya ini